Kalau jengking terbang mimpi buruk yang jadi nyata Ayy. Oh iya benar sekali guys ada sayapnya guys Kalau jengking ini ada sayapnya guys Jadi hati-hati kamu jika ketemu ini bisa terbang Kenal juga dengan nama rusak vampir Oh rusak vampir guys Ada tarinya guys itu rusaknya guys Waduh-waduh guys. Bisa jadi film Hollywood nih ha <laughs> Film Hollywoodnya bisa apa ya Pokoknya seru nih guys, rusa pampir Biasanya kan orang pampir, ini rusa pampir anjir. Jadi guys, di video ini hanya untuk hiburan guys Jika kamu suka video ini, jangan lupa share dan jangan lupa kamu subscribe ya guys Subscribe dan share, hanya untuk hiburan doang guys ini guys Jadi video ini hanya untuk hiburan Oke so guys, ketemu lagi di channel StarKing Di video kali ini saya akan next on foto-foto lagi guys pokoknya foto-foto ini tergoki lagi guys. yang pertama ada akoloti salamander air dari Meksiko yang terancam punah. hewan lucu ini memiliki kemampuan untuk menumbuhkan anggota tubuhnya yang putus. nah ini kan ikan atau apa ya air ya? nama namanya adalah akoloti salamander air dari Meksiko. oh jadi kan nama ikan ini salamander air dari Meksiko oke guys, dari Meksiko Mantap sekali guys Nomor kedua Acretochona Ular berbentuk penis yang ditemukan 1800 Oh, jadi ular ini ditemukan Tahun 1800an guys 1800 berarti Berapa ya? set Ini aja udah 2021 Temukan tahun 1800 Berarti berapa ya? enggak tau dah, hitung sendiri aja lah Bingung saya kalau begitu Meskipun ditemukan beberapa ratus tahun lalu, ternyata hewan ini baru dikenal banyak orang pada tahun 2011. Oh, jadi pada tahun 2011 hewan ini sangat dikenal, guys. Hewannya namanya Atretochana. Oh, ularnya udahlah, Bisa sebut nama ularnya lah. Ya udah baiklah. Lanjut yang ketiga, Kata kaca spesies yang kulitnya tembus pandang tuh guys. Organ tembus pandang ini meliputi jantung, ginjal, hingga telur yang ada di dalamnya. Bukan tembus pandang apa ya? Begitu bukan. Maksudnya di kataknya ada jantung, ginjal, hingga telur bisa terlihat di dalam katak ini, guys. Eh, di luar katak ini maksudnya. Oh, wow, jadi seperti itu. Yang keempat, katak lagi, katak lagi. Katak memiliki hidung seperti babi dan bentuk yang menjijikan, guys. Katak berbentuk hidung babi ya, guys. Desain balainya yang unik ternyata berfungsi untuk memakan makanan favoritnya yakni rayap. Oh, yang di kayu itu, guys. Jadi kalau apa ya, misalkan di rumahmu banyak rayap di rumah kamu, kamu pakai katak kungu aja, guys. Langsung habis, guys. Nggak usah panik, nggak usah ribet-ribet. Pakai katak kungu aja langsung. Rayapnya tiba-tiba langsung habis sama dia, guys. Kita lanjut yang kelima, Indian Gorial, alligator dengan muka yang super unik, guys. Mukanya itu super unik ya, guys. Indian Gorial, alligator. Ini apa ya, buaya apa? -apa oh, buaya ini, guys. Jadi buaya ini seperti apa ya? Mukanya unik, guys. Buayanya, guys. Mana-mana buaya itu seram ya, buas dan sangat apa ya? Sangat apa ya, pokoknya serem lah Kalau ada buaya, langsung lari aja Yang keenam Salamander raksasa Tiongkok Makhluk air yang beratnya bisa mencapai 130 kg Itu guys Makhluk air yang beratnya mencapai 130 kg tuh kok diangkat sendiri gimana itu ya gua tak bangga ya kalau sendiri ya Itu ya, Salamander raksasa Tiongkok Makhluk air Bingung sekali saya ini sama saksa yang terancam punah ini ditemukan di sungai-sungai pegunungan di daerah Tiongkok, Cina berarti ya, di Indonesia, kau tahu ada apa coba cari saja di lautnya ada apa enggak. Yang ketujuh, Felix test komoran burung langka yang hanya tersisa 1000 ekor, 1000 ekor, kok oh, burung ini bagus juga ya, langka ini guys, burungnya free plus komoran, namanya susah susah namanya tersisa sisa seribu ekor itu guys yang ke 8 long wetland umbrella burung dengan janggut yang nyetrik oh janggutnya nyetrik tuh guys oh iya benar seperti nyetrik apa ya pokoknya ya tahu udah lanjut yang ke sembilan super Bird of paradise hewan dengan dada yang luar biasa cantik anjir anjir cantik gitu superbir of paradise hewan dengan dada yang luar biasa cantik anjir anjir hewan yang terkenal karena serial tv planet earth ini terkenal karena tarian untuk menari lawan jenisnya tuh guys menari lawan jenisnya guys bisa nari dia guys hewan ini guys Superbeer namanya yang ke 10 assassin bug serangga pembunuh yang terlihat seperti alien dari planet lain tuh guys Rangga ini seperti alien guys Bentuknya guys Assassin bug Assassin tuh yang hero ML guys Yang ada seperti lancelot, pani Itu hero assassin Kalau bug itu seperti apa ya Pokoknya bug-bug gitulah Assassin Jadi kita mengingatkan bermain mobile legend Assassin menggunakan hero Lancelot dan hero pani <laughs> Bener sekali hero lancelot dan pani Yang ke 11 Hikori Homet Devil Ulat yang benar-benar menyerupai namanya Ditemukan di Amerika Serikat Hewan ini ternyata memiliki pertahanan diri Yang sangat unik Yakni melingkari dirinya agar terlihat seperti kotoran burung Lah kok begitu ya Oh jadi biar tidak terlihat guys Jadi dia melingkari tubuhnya Menyerupai namanya Namanya adalah ulat Yang ke-12 Kalau jengking terbang Mimpi buruk yang jadi nyata Ay. Oh iya benar sekali guys Ada sayapnya guys Kaljengking ini ada sayapnya guys Jadi hati-hati kamu jika ketemu ini Bisa terbang Kaljengking ini super-super banget ya Bisa terbang guys Yang ketiga belas, Venezuela, Venezuelan fodder mod Seperti anjing yang bisa terbang Hewan ini ditemukan oleh Dr. Arthur Anker pada tahun 2009 Di daerah Gran Sabana Venezuela Daerah mana ya? Nggak tau dah. Daerahnya, Grand Sabana Panajuela. Yang ke-14, rusa di Tiongkok, dikenal juga dengan nama rusa vampir. Oh, rusa vampir guys. Ada talinya guys, itu susahnya guys, guys. Waduh waduh, bisa jadi film Hollywood nih. <laughs> film Hollywoodnya bisa apa ya? Pokoknya seru nih guys, rusa vampir biasanya kan orang pampir, ini dosa pampir anjir tuh. anjir tuh dosanya. Yang ke 15 belas, seiga antelope, seperti hewan yang datang dari dunia Star Wars. Hidung dari hewan yang terancam punah ini ternyata berfungsi untuk menghangatkan udara saat musim dingin dan menyaring debu saat musim panas. Muset, berarti ini kalau kita musim apa ya musim dingin bisa menghangatkan, nggak usah pakai kompor, nggak usah pakai api unggun pakai warna ini aja bisa ya Terus kalau banyak tebu di musim panas pakai ini aja ya gampang ya mudah sekali ya yang susah itu nyarinya dimana Hai kau pakai ini itu gampang nih tapi nyarinya itu enggak segampang apa ya enggak segampang nyari ayam gitu susah sekali ya. 16 kelelawan putih honduran dikenal dengan julukan kelelawar hantu Wow hantu Hewan ini ada salah satu dari dua spesies kelawar putih yang ada di bumi. Tuh guys. Ini seperti apa hewannya ya? Seperti tikus ya guys, tikus. Tapi kelawar hantu. Ketujuh belas. Nakat mornat. Mornat. Hewan nyaris buta yang tidak memiliki telinga. Tikus tanah ini menggunakan getaran pada permukaan tanah untuk dapat bertahan hidup. Eh, buset. Kuh ini pakai... Ketaran tanah ya Hewan ini sangat unik sekali guys Pokoknya jangan lupa kamu share Jangan lupa kamu subscribe ya guys 18 Prilet shark fosil hidup yang ditemukan di kedalaman 5000 kaki Tuh guys, 5000 kaki guys Dengan 300 giginya yang selucing tombak Hewan ini bisa merobek mangsa seperti pisau Membelah mentega Eh buset Membelah mentega Dengan 300 giginya Waduh, waduh, bahaya ini. Bukan di kedalaman 5.000 kaki, 5.000 kaki. Oh, bahaya ini guys hewan ini. Bisa merobek mangsa seperti pisau membelah mentega. Oh, 19. Laucus antlasius, hewan aneh yang sudah tidak asing bagi penggemar game Final Fantasy. Dikenal juga dengan julukan naga biru atau siput laut biru, hewan ini ternyata menyimpan ratus Racun berbahaya yang dapat membunuh siapa saja, tuh guys. Hewan ini menyimpan racun yang dapat membunuh siapa saja, guys. Jadi kalau ada hewan ini hati-hati guys, racunnya itu sangat berbahaya guys, berbahaya sekali. Yang ke-20, wombat dikenal dengan kotorannya yang berbentuk kotak, tuh guys. Kotorannya berbentuk kotak guys. Ini seperti apa ya kotak ya? Barang ya. Jadi kotoran ini berbentuk warna kotak, Mantap sekali itu guys. Kotorannya berbentuk kotak, udah seperti kado saja guys, bentuknya kotak guys. 21. Dumbo Octopus, hewan yang ter tentakelnya terlihat seperti payung ketika terbuka. Oh, jadi ini hewan ini seperti Squidward di film SpongeBob ya guys. Kalian suka nonton SpongeBob apa, apa tidak guys? Jangan lupa komen di bawah guys, komen, suka nonton SpongeBob atau tidak Jadi tentakelnya terlihat seperti payung ketika terbuka uh, guys. Itulah beberapa hewan aneh yang banyak diketahui oleh banyak orang Jadi ini hewan ini sangat unik dan aneh guys Tapi siapa sangka ya hewan ini dulu itu ditemukan oleh orang-orang luar lah. Seperti Amerika, Inggris, apa kayak pokoknya yang luar aja ya, tuh gitu. Jadi Hewan-hewan ini masuk hewan sejarah juga guys sejarah. Jangan lupa di share ya guys videonya. Jadi hewan-hewan sangat sejarah sekali guys. Oke guys videonya sampai di sini saja. Sampai di video selanjutnya. Bye bye.